you <laughs> be 全てか? tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Sebelum kita lanjut, saya akan dulu mengabsen dulu. Siapa, siapa yang tidak hadir? Tidak Dengan namanya ya. Adi Pak. Adi Tien. Pak. Adi Tien. Pak. Adi Ibran. Adi Pak. Siapa tidak hadir? Hari ini kita menjadikan dulu lagu apa lagu wajib nasional yang kita sering nyanyikan. Silakan. <Syukur> Ini mengingatkan pelajaran apa yang kita pelajari minggu lalu. Iman kepada masih ingat ada berapa kitab Allah? Empat, empat, empat ya? Apa itu yang pertama? Taurat Dirinya adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, saya akan menampilkan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Silahkan disimak, saya akan dipekan tulis ya. Saya buka ya. Oke, jadi saya jelaskan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik modern tersebut ini, peserta didik diharapkan mampu satu, membeda-bedakan kitab dan suhu dengan benar. Yang kedua, menampilkan perilaku toleran terhadap pemeluk agama lain dalam kehidupan sehari-hari. Terus Yang ketiga merinci hikmah beriman Kepada kitab-kitab Allah dengan benar Empat Menemukan dan lakni bukti kemudian Al-Quran dengan benar Lima Membuktikan dan lakni tentang kitab Tensuh dengan benar Enam Membenarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dengan benar Sedang kita masuk di acara inti, Silahkan disimak, saya akan menampilkan sebuah video Tolong diperhatikan ya, ya Saya buka dulu, ditunggu ya, Saya atau putar video, perhatikan ya. Tunggu ya ya silahkan disimak video di atas ya. sebentar ini menjadi bahan diskusi untuk masing-masing kelompok ya Sudah ya? ya Sudah. Okay. Sekarang masing-masing kelompok Silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya Dengan mencari hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Caranya bisa diambil di buku Bisa cari di google. Silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya Sebentar. Masing-masing kelompok mempresentasikan mempersentas hasil diskusinya. Oke, silakan. Berurut dengan pemandu. Ya, silakan buka bukunya. Iya. Silakan cari di Google. Oke. Ini saya bagikan kertas ya untuk dicatat hasil diskusinya. ya silahkan diskusikan buka bukunya ada di buku magnet atau di buku silahkan dicari oke tidak saya pak silahkan dibuka Selesai, Minum, Soda, Saya akan guru mempresentasikan, hasil diskusinya observasi. Oke, sudah siap? Ya. Super. Jadi kalau kelompok lain mempresentasikan, kelompok lain mendapatkan dan menanggapi ya. Oke, silakan kelompok anu dulu yang mau mempresentasikan diskusinya. Oke, kelompok satu, silakan. Ya, silakan ya. ya. Ya. Alhamdulillah, dari ini hasil kerja Ya, Berbeda antara kitab dan antara lain. Satu, isi kitab lebih lengkap dari para isi Dua, udah kita sudah ibu ibu semua biasanya lebih oke mau oke jangan berhenti kan, jangan ya ya, oke jadi sebelum kita tutup area kamu bertanya. cara? apa perbedaan bentuk antara kitab dan iya. jadi perbedaan hmm. antara kitab dan adalah biasanya kitab itu isinya lebih lengkap. kedua, kitab sudah dibukukan kalau suhu masih bersifat lembaran-lembaran yang terpisah. artinya belum dibuka masih selembaran terus biasanya kitab lebih lama daripada suhu. siapa ya? ya. Maaf. jadi sebelum menutup acara apa pembelajaran hari ini? Mari kita mari kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum menyimpulkan, apakah anak-anak senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Sudah paham? Sudah. Sudah. Nah, saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa semua manusia umat Islam harus meyakini dan harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah Karena kenapa? Kitab-kitab Allah itu adalah wahyu yang datang dari Allah Diturunkan kepada para nabi dan rasul Untuk disampaikan kepada umat manusia Agar manusia mendapat petunjuk, pedoman Sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat Coba paham ya anak ya Ya. Sebelum kita menutup, saya akan memberikan tugas di rumah. Silakan dikerja ya. Saya akan bagikan kertasnya. Minggu depan saya dikumpul saya periksa. Oke? Okay? Iya. Ya. pagi Tunggu. Kelompok satu ini kerjakan di rumah ya bersama kelompoknya ya. Pak. Iya. Kelompok 2. Kelompok 3. Sudah lama di sini ya. Perhatikan ya, teman-teman ya. Pak. Oke. Sudah paham semua ya? ya Sudah paham semua ya? Ya. Ah, ya. Sebelum menutup, kita berdoa dulu secara bersama-sama. Silakan. Kepada Tuhan. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.